Di malam minggu ini persahabat ya Oleh Bunda Lesli dan Papa Bilar Pastinya Alhamdulillah Sebelumnya persahabat BBL mendapatkan Piala penghargaan Memenangkan kategori Di nominasi anak tekiut Terkis Muhammad Lesli dan Bilar Ini menjadi kebanggaan Bunda Lesli dan Papa Bilar Masya Allah bahagia banget ya Alhamdulillah BBL Bisa memenangkan Piala penghargaan di Kiss World 2022 malam hari ini Selain BBL bersahabat ya Alhamdulillah juga kita patut syukuri Bunda Lesti Kejora ini mendapatkan piala penghargaan juga Dalam kategori Hot Mama Terkis Wow suatu kebanggaan ya Alhamdulillah selain BBL Bunda Lesti pun Memenangkan Piala Penghargaan Kita lihat persahabat ya Momen yang diunggah oleh Om Izhar Di laman akun Instagram pribadinya Om Izhar mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti Persahabat ya Alhamdulillah Om Izhar pun Melihat acara Kiss World 2022 malam ini Dan momen ketika Lesti Kejora Memenangkan Piala Penghargaan Sebagai pemenang Hot Mama Terkis Ada sebuah kalimat ucapan dari Om Izhar Alhamdulillah ya Allah kata Om Hizar ya Bersyukur banget Bunda Lesti akhirnya memenangkan juga nih dalam kategori Hot Mama Terkis Ini suatu bentuk kebahagiaan dan Alhamdulillah dukungan dari fans Leslar benar-benar terbukti bahwa kebarbaran untuk selalu mendukung yang positif semakin ditunjukkan Mudah-mudahan tetap kompak Tetap solid dan Pastinya bersahabat ya kita sebagai fans Sejati merasa bangga Dan merasa bahagia Kita lihat juga ke momen berikutnya Ini ekspresi Bunda Lesti Kejora Bahagia banget ya Alhamdulillah Kongres buat Dede Lesti Kejora Mudah-mudahan Selalu memberikan kejutan-kejutan Bahagia yang kita